Khusus Islam ini punak rawan ulama sing luru. C ini masalah masalah fikihia, masalah masalah non Misalnya ngeten masalah fikihian. Syekh Muhammad senterkenal terkenal ahli temat Mekah nanti diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New tuh kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihad, bebas arah. Mergo bumi bulat-bulat. Nak misalnya Mekah pos duaur terus New pas ngesor kan berarti bebas bebas arah mergono arah gua nak rubuh. malah sampai saji jadi masalah fikih ya. uang nyusuk gua nak sholat mademdi uang bebas arah. lo kita udah arah perkara nih baik makau atau katulistiwa malah ulama Indonesia kok gak ngalim bangku nih. lo ngaji takrim neng kutub di kuyuh. ulama Indonesia ngalim bisa doni kok orang ngalim biye. waktu sing diulang Jibril dari Nabi Muhammad itu persis waktu sing Indonesia subuh itu mulai fajar sorting nanti serengenge meletak di Indonesia oh nanti serengenge meletak guruku nak wis istiwa lu esid jengi zawal di Indonesia yono zawal yono istiwa enggak entah waktu asar nak suruh peserengenge oleh muhakrib jajal kitab takrib wacaning kutub faslon wahabul waktu neng asar nteknak melet suruh peserengenge surup terus bah Pak itu mulai fajar, sothic, artis, surup, surup terus, pirang-pirang tahun, mati, gabe, perkara ini. <Tuk tangan> Utama wawang kutub, rausan, posong, bengi, terus. Lo, ini aku lamar, orang, ngeluyur, orang, rostida, ini ngeluyur fisik, ngeluyur utag Kulo ada kitab karana wong kutub. perkara ini kulo tiga wong kutub fatwane, kupi. Kulo itu kitab karana wong Inggris. karangan wong Amerika ini kulo gada, saya kakak Bani. Kalau di kitab karangan yang usah dojem butuh aku lalu nak gaya hukum aku piye ya, daerah-daerah yang berbeda. Laki rara rasanya dari ulama. Loro kau yang aku harus rasa pengen, Loro berkaran. Indonesia aku bejo merkod diliwati khutul istiwa. Jor bahasa Indonesia katul istiwa. Khutul mana deh garis istiwa. Aku seimbang. Jadi khutul istiwa adalah ningsi garis bumi pas tengah. Mulanya ibukota Mekah. Sami karena sama-sama diliwati khutul. Istiwa, penak jadi orang Indonesia ngaji takrib aman, enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub di huruf isamsi seringnya nih, intimba dulu isamsi seringnya nih, intimba ngurang apa? ngurang nopo seringnya. Bom mana anak keterangan hadisnya kanji nabi, misalnya abri itu kan, abiri nanti adem-adem, adem terus bah. <susuri> <susuri> <susuri> <tuhcca> <tuh oh kacau kacau, pokoknya semua ya ini kitab takir pak, kesunatan ini gugur panas banget, kalau ngenteni, adem-adem, terus bawa wajah yang kutub walah mbak mufratri mau adem mong beku mulai ini aku butuh-butuh mulai ini alhamdulillah saniya norafi tatu lalama al-islami ulama santo nya dua ikatan termasuk indonesia singmakili katus bahamun katus kisah dan saya selalu baca jurnal Robi Totul al-Islami karena untuk memutuskan, kayak di Belanda itu kadang Rino nganti 16 jam tapi kadang mau bisa jam, itu pasane nebi kita ini beco, ada katulis sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal